teringat lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dan ibadnya padamu hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya ku temukan arti cinta Waktu hidup denganmu yang tak terduga Seperti nadimu yang selalu dengukan setia Aku bahagia menjadi Aku jatuh cinta Berulang kali Berulang kali pada orang yang sama Terima kasih Kau tetap di sampingku Di tengah kencang badai hidup menutup Saat dunia memaksamu Untuk pergi Kau tetap sedang Hati cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu dengarkan setia. Aku bahagia menjadi pemirsa. Mana bisa aku jatuh cinta, berulang kali, berulang kali pada orang yang...